jangan nah, kita sedang makan di kita sedang makan di tepi pulang yang di dipenuhi ikan koi ya yang ikan koi sepertinya juga ikan koinnya belum sarapan ikan koinnya belum sarapan coba ini, kasih nasi, lemparin nasi, nasi jangan ikut pun, ya jangan kita tuh, nah ini ikan koi yang sedang bergurumun minta dikasih makan Tahu, kan ya? Nah, sedang pesan komplek ada jus pala pala itu sedang jadi ke tenggorokan bisa menyembuhkan data-data di tenggorokan ya kalau kita sedang serah dan sebagainya ini yang jus pala buah pala ini memang cukup terkenal di kota bogor ya Nama latinya saya masih ingat waktu kuliah miristika fragran nah, mungkin karena ada aroma sehingga namanya pakai fragran fragran dan itu waktu di zaman penjajahan Belanda biasanya buah pala dan sebagainya itu memang itu adalah komoditas yang eh, dijual di Eropa dan sekarang sedang dijadikan di jus ya itu jus ya Jus pala, kalau Anda ingin mencoba enak atau rasanya jus pala, silahkan mampir ke Kota Bogor. Dan kebetulan pagi ini saya di Salak Pajajaran Hotel, yang di eh, di Jalan Pajajaran dan menjadi bagian dari unit usaha Sejahtera Bersama Klub. Jadi kebetulan, uh, kita sedang makan karena uh, istri sedang makan. Ya, uh, ruangannya cukup nyaman kalau kita tuh, sarapan di sini cukup luas. Saya akan pakai masker dulu karena ya ini sudah kita lihat. Ya, sedang membuat pomplek. ini potongan-potongan buah segar yang disajikan dengan menarik oleh kru hotel ya potongan buah segar dan kue-kue kecil dengan ada hiasan berbentuk rusa ciri khas dari kota bubur kalau di kota Bogor Dengan pati rusak itu disebut uncal. Ini berbagai menu Berbagai varian Jenis kue-kue Dari uh, Kue Dan berbagai sajian ada snack-snack ya. Ada susu, ada puding. Ada beberapa pastry ya atau kue-kue kecil yang sangat menarik untuk kita cobain bersama-sama. Hmm. oke hmm, hmm. ya okay. <tiga>. yeah. ini berbagai minuman ada jus jamu ada jus pala ada water Oh, ya. Ada mie ayam, ternyata pagi-pagi mie ayam ya. Dan kaldu ayam, buat gede ada bubur ayam yang berada pagi belum makan berat bisa pakai bubur ayam. Wow, ini berbagai sambal, ada sambal terasi, sambal mata, sambal macam-macam ya, ada acar. kacang merah yang cukup bagus karena proteinnya banyak, ada nugget ayam, ada kentang, ya ada... ayam tangan barbecue dan berbagai pak coy juga ada nasi goreng sayur lah. ini dari kru sudah menciapkan diri melayani dengan ramah untuk pengunjung di salat pajajaran hotel baik ya teman teman itu saja mungkin liputan saya pada pagi ini Mari kita sarapan, menjaga kesehatan. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.